Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir, dan terima kasih Wabil Khusus kepada Pak Suko selaku narasumber kita hari ini. Dan tak lupa juga terima kasih kepada para pendiri APKPI yang telah mengawal perjalanan S3 kita kali ini yang selalu aktif hadir di sini, nampaknya sudah hadir Bapak Pembina kita, Pak Eko Gunarto. Kemudian Bapak Penasehat, Pak Dwi Pujiarso. Kemudian juga ada di sana Pak Edi Sabtono, Direktur APKPI periode yang pertama. Kemudian Bapak Alwahono. Kemudian Bapak Sekjen kita, tak lupa Pak Adi Kurdiman. Terima kasih juga sudah hadir. Kemudian tadi kami lihat Bapak Haji Sapari, Kemudian juga Pak Sun sudah hadir, subhanallah ya. Pak Gunawan tadi saya lihat juga sudah check-in dari nampaknya posisinya ada di Ujung Sumatera ya Pak Gunawan ya. Oke dan mohon maaf kalau seandainya ada bapak-bapak pendiri yang kami sapa nih, belum kami sapa. Oke Pak Gunawan di sana nih. Oke baik. Juga terima kasih. Tidak lupa para peserta APKPI S3 sharing session. Hari ini satu topik yang sangat menarik akan disampaikan oleh uh, salah seorang narasumber yang yang nampaknya gaul ya narasumber kali ini kita uh, kedapatan apa, salah seorang pemain band dari Padi ya. Jadi kalau kalau melihat Pak jadi saya ingat dengan uh, ini ya. Padi, ya, grup band Padi ya, yang uh, Piu ya. Oke, Pak Suko sudah siap di sana ya Pak ya okay, Baik nice. Bapak-Ibu, sebelum uh, saya akan menyerahkan kepada Pak Suko selaku narasumber mungkin beliau juga sambil mempersiapkan uh, materinya Dipersilakan Pak Suko, sambil ini kami akan bacakan sekilas uh, aturan main yang akan kita uh, lakukan selama pelaksanaan webinar ini yang pertama perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa Youtube channel APKPI selalu hadir di tengah-tengah kita jadi acara hari ini APKPI S3 yang ke-18 kita tayangkan langsung pula di Youtube channel APKPI jadi silahkan para peserta webinar ini tentunya tidak terbatas yang ada di room zoom ini tapi juga bisa menyaksikan langsung tayangannya di uh, official official YouTube channel APKPI. Uh, kemudian yang kedua perlu saya sampaikan bahwa nanti uh, selama pelaksanaan berlangsung, para peserta akan kami mute supaya lebih tertib dan tidak terganggu jalannya presentasi. Presentasi oleh Pak Suko sudah kami koordinasikan dengan beliau, berlangsung kurang lebih 45 sampai 1 jam. Dan selanjutnya nanti akan diadakan tanya-jawab. Kami yang akan kami prioritaskan untuk mendapatkan tanggapan respon terlebih dahulu adalah bagi yang menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Namun apabila nanti waktu masih tersedia, maka kami masih membuka kesempatan untuk pertanyaan secara lisan. Ya. Lalu yang berikutnya perlu saya sampaikan bahwa acara ini tidak menerbitkan sertifikat, ya. Jadi, eh, sertifikat eh, tidak diterbitkan oleh APKPI. Jadi, eh, ini murni sharing session. Jadi, bagi para peserta yang kadang-kadang bertanya, "Aduh, sertifikatnya dapat enggak atau minta absensinya mana?" Nah, maka eh, saat, saat ini pula perlu kali, klarifikasi, Pak. Kami klarifikasi bahwa kami tidak menyediakan sertifikat untuk para peserta. Oke, okay. itu beberapa yang perlu saya sampaikan e, terkait kegiatan e, daripada e, APK PIS 3 sesi yang ke-18 ini. Dan ini sudah terlihat di layar langsung, mungkin nanti Pak Suko yang akan memperkenalkan diri sendiri ya, e, tentang siapa beliau, sambil nanti sekaligus e, mulai mempresentasikan materinya. Demikian perlu saya sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, selamat menikmati. Selamat e, mengikuti materi ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita dapatkan e, bermanfaat untuk kita semua. Jadi saya cukup sekian. Selanjutnya waktu dan tempat kami e, berikan kepada Pak Suko. Silahkan Pak Suko. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada semua. Pertama terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmatnya kita bisa bersuara di sini. Kedua terima kasih juga kepada APKPI atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi. Sedikit data diri saya. Saya lulusan dari Akademi Refraksionis Optician Surabaya itu salah satu pendidikan tenaga kesehatan di bidang uh, refraksionis Optician. Dan Saat ini saya juga, sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta, karena saya harus meningkatkan keilmuan kami supaya reforation subscription di Indonesia bisa lebih berkembang. Ya mohon doa dari dari Bapak Ibu semua agar bisa lancar nanti alih jenjang saya. Uh, saat ini saya <laughs> bisa aja. <laughs> Uh, saat ini saya bekerja di Optik Juara, lalu salah satu provider penyedia kacamata safety. Dan dari kacamata safety tersebut, kami menyisihkan sebagian keuntungan dengan memberikan kacamata bagi yang membutuhkan. Demikian uh, dari kami, mari kita lanjutkan ke materi. Nah, hari ini saya mau menyampaikan tentang menjaga kesehatan mata di era daring, karena dengan kondisi COVID ini kita dipaksa oleh keadaan, meskipun sekarang sudah mulai new normal, tapi hampir masih untuk anak sekolah, kita yang tidak usia di atas 45, diwajibkan untuk work from home. Nah, otomatis dengan work from home tersebut, ya kita akan bekerja dengan cara online atau dari. Nah, ini suasana yang saat ini kita alami saat kita bekerja dari rumah. Nyantai, nyaman, kita bisa menyiapkan segala sesuatu yang mendukung pekerjaan kita. Ada kopi, mungkin kalau kita ada binatang peliharaan, kita bisa ikutkan juga, supaya kita bisa lebih tahan lama tujuannya sebenarnya. Nah, tetapi ada juga apa ya sesuatu yang bisa menjadi bahaya nantinya. Karena apa? Tidak ada pengawasan, tidak ada tingkat waktu. Saking asiknya, resiko yang dihadapi juga tidak langsung terasa. Jadinya kita ceroboh. Nah, mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami hal seperti ini. Ada yang setelah bekerja beberapa saat di depan komputer, mengeluhkan nah, kacamatanya dilepas, wall oh, hidungnya dipecet-pecet, atau ada juga yang mungkin setelah 1-2 jam kita pujit-pujit mata kita. Atau ada yang kondisi mata bagus tapi di pergelangan tangannya mulai mengeluh. Kok sering kesemutannya? Kok linuh rasanya di pergelangan tangan? Atau ada juga mengeluh di lehernya sakit. Kenapa ya? Atau kadang ini kok ping pinggang saya, punggung saya cepat sekali, lah. Nah, ini yang terakhir ini yang kadang kita apa namanya sering mengabaikan sulit tidur. Ada yang bilang wah ini karena apa begadang. Kemudian ada hal lain yang menyebabkan kita menjadi sulit tidur setelah bekerja atau beraktivitas di depan komputer. Nah. Kalau kita mau memilah-milah, sebenarnya ada tiga hal yang menjadi perhatian. Satu dari visual display unitnya, yaitu mulai dari laptop, atau kita menggunakan personal komputer, atau tablet, atau pakai HP. Faktor kedua dari manusianya juga, yang ketiga adalah dari posisi. Nah, kita mulai satu persatu dari visual display unit yang kita pakai. Bagaimana dengan kontrasnya Upah kita sudah melakukan penyetelan terhadap kontras tersebut Apakah kontrasnya sudah pas dengan kondisi mata kita Yang enggak kalah penting adalah kadang kita merasa silau tapi kita abaikan Kita anggap wah biasa ini enggak, enggak, enggak terlalu mengganggu aktivitas saya yang ketiga, yang sekarang mungkin kalau kita datang ke optik atau kita sering melihat juga e, tentang promosi kesehatan tentang adanya bahaya dari sinar biru. Sinar biru ada yang dari alami, ada yang dari buatan. Dan sinar biru pun sebenarnya ada dua sinar biru yang ber yang baik dan sinar biru yang buruk. Sinar biru yang baik itu berfungsi untuk siklus kehidupan kita mengatur untuk tadi supaya kita bisa istirahat, bisa tidur dengan dengan nyenyak. Tetapi ada juga sinar biru yang satu lain hal karena panjang gelombangnya dia besar sampai menembus kepada retina kita. Nah, semua ini tidak akan terasa. Terasanya nanti jangka panjang, satu bulan mungkin tidak akan terasa dua bulan juga nggak akan terasa yang pengaruh sinar budut tersebut. Yang kedua dari faktor manusia. Nah, dari gambar ini seorang anak kecil, bayangkan dengan posisi sambil tiduran, dengan jarak mata ke tabletnya begitu dekat, si cahayanya terlalu terang. Nah, itu juga berpengaruh. Jadi, dari faktor manusia, bisa dari faktor usianya, Kedua dari produksi air mata, air mata, jadi mata kita itu ada cairan, namanya cairan air mata, yang dia dipengaruhi oleh banyak kedipan. Dan kedua dari produksinya tersebut, jadi air mata itu sebenarnya ada komponennya dari air, ada dari protein, dicampur juga dengan lemak untuk mencegah supaya tidak mudah menguap. Yang enggak kalah penting adalah dari kelainan refraksi. Apakah kita mempunyai kelainan refraksi? Nah, bagi yang memiliki kelainan refraksi, apakah sudah dikoreksi dengan sempurna? Apakah tajam penglihatan dari alat bantu yang kita pakai sudah benar? Yang terakhir adalah sensitivitas. Nah, sensitivitas ini tiap orang berbeda-beda. Makanya kadang ada orang yang begitu Setengah jam udah merasa capek depan tempat. Ada yang sampai itu 4 jam Bahkan para gamer itu biasanya semalaman main game gak. Kuat aja matanya Belum ada keluhan Yang terakhir adalah posisi Posisi kita terhadap visual display unit tadi Dari jarak mata kita ke monitor Tinggi rendahnya monitor posisi tangan kita terhadap mouse, posisi kaki, nah, itu juga ada pengaruh. Nah Ini salah satu yang tadi. Kontras. Mana sih kontras yang paling baik dan apakah kontras itu? Kontras merupakan derajat terang gelap suatu objek dibandingkan dengan latarnya. Ini ada yang tengah, ini kondisi kontras yang baik, yang normal. Sebelah atas kiri dikit, bentuk bola lampunya sudah berubah. Belah kanannya, dia berpendar. Terus ada seperti kita sebut ada cahaya di sampingnya. Ada kadang menjadi dua bolamnya. Nah, tiap orang ini bisa berbeda-beda. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kontras, pertama ada kondisi dari gelap terangnya, kondisi dari retina kita, diameter pupil, karena pupil mata kita itu dipengaruhi oleh sinar yang mengenainya. Jadi, kalau ada sinar masuk ke mata, pupil kita akan mengecil. Kalau soal kondisi penerangan kurang, maka pupil kita akan melebar. Nah, terakhir adalah faktor usia. Semakin usia makin lanjut, maka sensitivitas tadi juga akan menurun. Nah, patel, -patel logisnya, kadang ada penyakit-penyakit mata yang menyertainya, tapi belum terlalu mengganggu, artinya di tahap-tahap awal. survei memang disebutkan bahwa 73 persen keseorang itu akan sensitif terhadap cahaya. Nah tadi di depan saya menjelaskan tentang sinar biru. Dari sinar biru itu sebenarnya ada dua, sinar biru toska dan sinar biru Violet. Tapi karena masuk ke mata kita itu menjadi satu, warnanya biru, jadi ada dua, dua, dua hal, yang satu baik, yang satu buruk, baik batu pada mata kita, semuanya masuk ke dalam mata. Dan semuanya ada yang berfungsi baik, seperti sinar biru toska yang bisa mengatur siklus tidur tidur kita. Nah, ini sinar biru violet yang berbahaya, yang akan merusak sel-sel retina kita. Hanya terasa akibatnya itu setelah sekian lama. Mungkin bisa 2-3 tahun jadi kadang kita sering mengabaikan. Nah, dengan kita beraktivitas di depan komputer atau gawe, sebenarnya sudah ada masalah yang muncul. Sengaja saya mengambil poster dari Kementerian kesehatan supaya nanti bisa kita gunakan mungkin di tempat kerja kita, tertempel sebagai salah satu wujud dari gerakan masyarakat sehat. Masalah pada pengguna komuter adalah satu, waktu. Kadang kita lupa waktu. Karena ditutup pekerjaan, saking asiknya, nah, sampai lupa waktu. Yang kedua adalah pencahayaan. pencahayaan Kadang kita, eh, suasana lingkungan pencahayaan kita enggak terlalu terang. Ada sampai malam, kita masih beraktivitas. Lampu kita matikan, sumber cahaya dari laptop dari smartphone yang terang. Sebaliknya, kita memakai laptop atau smartphone tadi yang tidak kita atur e, pencahayaannya. Kontrasnya ada yang terlalu terang, ya. Bersyukur sekarang, smartphone atau... Laptop yang baru itu atau jadi dia ada apa namanya di salah satu fiturnya adalah fitur malam. Artinya dia kecerahan dari monitor tadi akan otomatis berubah sesuai dengan cahaya yang ada. Nah, yang tidak kalah penting adalah ini reflekt berkedip. Secara tidak kita sadari maka Jumlah ketipan mata kita saat kita beraktivitas di depan monitor akan berkurang. Padahal berketip itu fungsinya sangat luar biasa. Yang pertama, bisa meratakan air mata ke seluruh permukaan bola mata kita. Karena kalau sampai permukaan bola mata kita tidak merata, pelumasannya ibarat seperti kita punya mobil terus olinya tidak merata, Akhirnya apa? gampang panas, sama mata kita juga akan gampang panas, artinya. Nah, yang enggak kalah penting adalah efeknya nanti bisa terjadi gangguan refraksi. Jadi mungkin kita akan Tahun kemarin mata saya masih normal ini. Sekarang saya beraktif dengan komputer sehari bisa 6-8 jam. kok sekarang saya jadi membutuhkan kacamata ya. Apakah ada pengaruhnya penggunaan gawe atau dan komputer terhadap refraksi? Ada pengaruhnya. Nah. Ada anak-anak itu bisa menyebabkan terjadinya miopia, yaitu kelainan salah satu kandian refraksi. Dan ini WHO bekerjasama dengan World Council of Optometry, konsul optometri dunia, memprediksi akan terjadi pandemi pada anak-anak kita, karena aktivitasnya sekarang belajar dari rumah menggunakan gawe. Yang kedua, aktivitas di luar rumah juga akan berkurang, otomatis, e, apa namanya, lehat matanya juga berkurang. dulu kita masih kecil, kita sering main ke sawah, lihat yang hijau-hijau di gunung, jadi mata kita lebih sehat. Kalau sekarang, kita seringnya di rumah, tidak boleh keluar rumah. Nah. nah, tadi juga ada ini, gejala jadi mata lelah tadi, atau astrenopia, penglihatan ganda, mata berair, neroco kadang pusing atau sakit kepala, kita minum obat sakit kepala sebentar hilang, tapi kok muncul lagi pusingnya, banyak hal Nah, apa yang kita alami tadi secara secara umum dikenal dengan nama Computer vision syndrome, yaitu sekumpulan gejala pada mata yang dan leher yang disebabkan oleh penggunaan komputer atau layar monitor yang berlebihan. Ini tidak tidak akan muncul dalam satu hari, dua hari. Kadang setelah satu minggu baru muncul. Ada satu bulan baru muncul. Kadang satu tahun baru muncul. Nah, karena kemunculannya tidak mendadak ini sering kali, ini hal-hal yang diabaikan. Kadang, sebagai orang tua juga kita update terhadap anak-anak kita. Malah kita kadang juga update terhadap kesehatan mata kita sendiri. Bisa karena faktor fakta, keadaan, dari kita menyelesaikan tugas, atau kita haking asiknya. Mungkin lagi like bermain game, tinggal lupa waktu. nah Setelah sekian lama, nanti akan muncul ini. Ada penglihatan ganda, mata menjadi buram, nyeri di kepala, pusing mata menjadi merah, iritasi, mata kering. Lalu kita kadang membeli sembarang obat tetes, ya, tidak muncul masalah baru lagi nantinya. Nah, tapi kalau dari dunia, komputer sampai drum itu semuanya yang dibahas. Mulai dari penglihatan dan juga efek terhadap tubuh. Kalau terhadap penglihatan ada rasa mata terbakar, mata merah, kering, rocoh. Kalau dari tubuh, lihat kita kadang sakit, punggung, kita juga pegel, sakit kepala terus ada namanya e, CTS, carpal tunnel syndrome, jadi pergelangan tangan kita sakit, penglihatan kita kabur, double, bisa menjadi muncul kelainan refraksi, atau kadang juga sulit untuk fokus. Jadi melihat layar monitor kita jelas, begitu pindah-lihat jauh, malah kabur ya, padahal dulu saya enggak ada keluhan. Nah, itu hal-hal yang munculnya tidak langsung, tapi setelah sekian lama Jadi numpuk istilahnya Nah Adalah solusinya Supaya tidak terjadi tadi Computer Vision Syndrome Salah satu cara Adalah dengan melakukan Pemeriksaan mata rutin Nanti kita jelaskan di belakang Yang kedua bisa dengan Latihan mata tiga bisa dengan mengatur pencahayaan, mengurangi sumber silau, mengatur jarak mata dengan monitor, membersihkan layar monitor. Kadang kita juga sering ab, jadi kalau kita pakai apa namanya smartphone atau pakai tablet, kadang ada bekas-bekas jari yang nempel di permukaan tadi tanpa kita sadari itu juga akan mengganggu daripada kualitas penglihatan kita. Terus bisa juga dengan diatur font-nya. Nah, ini yang sering kita lupakan, frekuensi untuk berkedip juga kadang tidak kita perhatikan. Nah, yang berkacamata kadang juga ah malas berkacamata ah dicopot aja. Dan dari WHO ada solusi yaitu e, rumus 20-20-20 juga sulit untuk dilakukan karena satu dan lain hal Tapi sebenarnya itu sudah e, salah satu solusi yang bisa kita lakukan Nah ini tadi ada namanya relaksasi mata bagaimana sih supaya mata kita bisa lebih rileks, bisa lebih tahan lama saat nanti kita Yang pertama adalah karena kita beraktivitas dengan monitor, kadang saya sampai lupa berkedip, usahakan kita harus ingat. Pak ah, harus kedip nih. Cuma jangan kedipnya sembarangan. Nanti begitu lihat orang lain kita langsung kedip-kedip. -gedip. Baik kedipnya satu mata, wah bahaya nanti. <guruh> orang akan lain pengertiannya. Jadi berkedip tadi, fungsinya satu, kita meratakan air mata di permukaan bola mata. Kedua, merangsang juga untuk pengeluaran dari air mata. Yang kedua, bisa melakukan senam mata. Di kita gerakkan otot-otot mata kita dengan memutar mata ke kanan, ke kiri. Kita pejamkan sesaat. Itu sangat penting sekali. Karena kita kan, wah ini lagi... Uh, Trendnya west wah kita beli sepeda, tapi untuk mata kita kadang abai. Jadi sebenarnya bisa kita lakukan setiap saat, tapi kita sering mengabaikan karena ya tadi tidak kelihatan bentuknya dan yang bisa tahu hanya kita aja. Jadi nggak bisa istilahnya kita pamitkanlah sepeda saya brompet mahal ini. mata nggak ada kita ya udah hanya kita yang tahu dan kita yang bisa merasakan manfaatnya nah yang ketiga tadi, sebenarnya dari apa namanya uh, 20-20 rule tadi, lihat monitor 20 menit, alihkan pandangan, lihat jauh lebih dari 20 kaki atau 6 meter selama enggak selama lama sebenarnya cukup 20 detik tapi yang tadi, kita aduh kerjaan lagi penting ini harus segera kita selesaikan, sampai lupa jadinya. Nah, ini tipsnya yang disampaikan oleh Kemenkes yaitu menjaga kesehatan mata di era daring. Idealnya kita maksimal dua jam. Maksimal dua jam, idealnya. Tetapi kan nggak bisa karena itu lain-lain. Terus, jaraknya juga atur 40-50 cm. Yang kedua, kurangi kecerahan layar. Terus, gunakan rule tuanti-tuanti tersebut. Lakukan relaksasi mata. Ini nah. juga, bagi yang berkacamata, usahakan untuk kacamatanya dipakai. Saat bekerja di depan komputer. Nah, saat ini mungkin kalau kita datang ke optik ke salah satu sana kesehatan pasti akan ditawari, Pak, ah, lensanya apakah mau diberikan yang bisa mengurangi radiasi sinar biru? pasti itu karena sekarang trennya seperti itu dan itu memang berguna juga dan memang sudah ada survei yang membutuhkan hal tersebut mungkin kita bisa memberikan e, monitornya pelindung terhadap sinar biru tetapi kan kalau kita pindah tempat pakai gadget lain kan nggak bisa dipakai pelindungnya kalau pakai kacamata dengan lensa kita mau pakai smartphone sendiri pinjam laptopnya teman di kantor kita tetap sudah melindungi mata kita nah pertanyaannya lensa apa yang tepat jadi di pasaran itu ada lebih kurang 5 jenis lensa yang bisa berguna saat kita bekerja beraktivitas secara daring menggunakan laptop, smartphone. Yang pertama adalah lensa anti fatik. Jadi lensa itu apa namanya dibuat khusus. Kalau mungkin yang sudah usia presbyu yang memakai plus di bawah itu kan ada plusnya mulai persatu. Plus Kalau ini dia lensa anti ini untuk yang belum presbyu. Supaya mengurangi akomodasi. Yang kedua, ada juga lensa yang memakai uh, anti sinar biru. Nah, seperti saya pakai gini kan pantulan di lensa kacamata saya ada warna biru birunya. Nah, itu berarti sudah memakai uh, blocking sinar biru. Jadi kalau kita lagi lebih gini, kita lihat saja yang pakai kacamata siapa ini. Nah, ada pantulan sinar birunya enggak? tetap nah, bisa melihat secara langsung. Terus yang ketiga memakai lensa fotokromik. Yaitu lensa yang bisa berubah warna saat terkena sinar matahari. Tetapi ada jenisnya. Tidak semua fotokromik sudah mempunyai e, anti radiasi sinar biru. Hanya fotokromik yang generasi terakhir, yang terbaru, mau... Itu yang ada anti-sinar anti -sinar birunya. Yang keempat ada namanya lensa office. Lensa ini khusus dipakai di dalam ruangan. Jadi saat kita bekerja di depan komputer. Kita sepatu kan kadang ada ke kantor sendiri, sepatu olahraga punya sendiri, buat golok punya sendiri, ya, kacamata juga ada begitu. Saat kita di depan komputer, tetap bagi yang sudah fresh bio pakai lensa tambahan lagi. Lensa khusus terakhir memakai lensa progresif, mana di antara lima lensa ini yang sesuai? Nah, untuk mendapatkan lensa yang sesuai, saya menyarankan konsultasikan dengan refraction optician atau otometris ke tempat. Bapak dan Ibu mendapatkan kacamata. Nanti akan dibantu yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Jadi uh, sudah ada sebenarnya beberapa beberapa software atau beberapa cara profil penglihatan dari calon pemakai kacamata itu sudah sudah bisa diantisipasi. Oh, CA si cocok dengan tipe jenis ini CB si dengan ini. Jadi tidak bisa dibuat yang penting beli kacamata. Setelah, setelah sudah sudah merubah-merubah kebiasaan seperti itu. Nah, yang enggak kalah penting samping mata kita juga harus menyiapkan baik dari pencahayaan, tempat duduk atau kursi kita, meja Terus posisi monitornya, itu juga harus kita atur. Saya akan memberi e, saran bagi yang, apa namanya, e, sudah presbiopia, itu usahakan posisi monitor sedikit lebih turun. Mengapa? Bayangkan kalau kita memakai lesa progresif, atau maaf yang mungkin lama pakai lesa vokal ada markupatil di bawah, kalau posisi monitor sejajar dengan mata kita, Padahal saat membaca kita memakai bagian bawah dari kacamata. Otomatis kita akan mendongak nantinya untuk melihat monitor tadi. Jadinya apa? Nah ini, leher kita orang-orang bilang tengeng, tengeng, akan sakit. Aturlah monitornya. Jadi kalau di kantor, di tempat kerja kita ke posisi monitornya, terutama yang sudah lebih tinggi ya, kalau bisa monitor direndahkan, kita turunkan. Atau kalau tidak ada, kita cari kursi yang lebih tinggi sehingga posisi monitor ada di sedikit di bawah kita, sedikit di bawah garis lurus mata kita. Berapa pasnya ya? Kita yang tahu posisinya karena kacamata penempatan fokusnya, terutama yang presbyopia itu berbeda-beda sesuai dari pemakai. Jadi makanya kalau eh, apa namanya di tempat kerja kita komputernya fix ya itu kadang menyulitkan bagi yang press view. Kadang kita beli kacamata datang ke maaf optik. Saya persoalannya progresif, begitu di tempat kerja mas pak mata kok nggak enak dipakai ya. Karena apa saat kita membeli lensa tadi kita tidak menjelaskan posisi monitornya posisi yang kita ada saat bekerja seperti apa. Untuk optik-optik yang sudah ada software tadi tentang visual screening-nya, kita akan tahu pekerjaan, kerjaannya dan posisinya membutuhkan begini, sehingga nanti penempatan fokus lensa pada bingkai akan dibuat lebih personal, sehingga saat dipakai nyaman. Jadi nah, kadang yang susah di situ kita bekerja pindah di tempat kerja lain yang posisi monitornya sudah fixnya itu. Nah, makanya kita ini sudah sarankan harus punya dua kacamata bagi yang presidium ya. Nah, Oke, okay. inilah nah, pemaparan kami. Saya cuma satu pesennya. Ambil jeda dan istirahatkan mata kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik. Jadi eh, ternyata mata kita yang kita anggap sesuatu yang remeh. Ya Pak ya, ternyata ini kan memberikan manfaat luar biasa ya Pak ya. Jadi harus selalu kita jaga ya Pak Suko ya. Betul sekali Pak Arham. Jadi salah satu apa ya organ tubuh yang sangat sensitif ya sedikit saja terkena sesuatu, waduh, udah efeknya luar biasa. Tapi saya rasa kita sepakat semua peserta di sini sebenarnya tadinya nunggu. Eh, uh, apa tuh nunggu kacamata bionik, loh Pak? Pak Suko yang bisa melihat sampai ke menerawang ke dalam-dalam gitu. Tapi tadi kayaknya belum disinggung nih sama Pak Suko. <laughs> <laughs> ada enggak sih, Pak? Sebenarnya mata bionik itu, kacamata bionik itu sebenarnya itu hanya hayalan belaka, atau memang selama ini ada, Pak? Kan suka dijual di online tuh yang katanya oke okay, silakan beli kacamata bisa menerawang gitu bisa nembus itu ada enggak sih sebenarnya atau hanya apa ya hanya hoak atau gimana Pak Supo? Hanya ada japri Pak angga <laughs> japri aja. <laughs> <laughs> Kayaknya kok bikin penasaran gitu. <laughs> <laughs> oke baik Pak Suko, e, nanti tolong dijawab ya Pak Suko ya walaupun sekilas oke okay, tapi ini baik. kita akan coba melihat siapa yang bertanya hari ini. <laughs> oke ini e, pertanyaannya mungkin nanti secara langsung kami buka kepada e, bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar silahkan langsung angkat tangan aja Pak. E, nampaknya tadi Pak Suko sudah menyampaikan bahasanya ya Pak ya dan ini ada satu pertanyaan dari Uh, Pak Emmanuel Eko Oke okay, pertanyaannya adalah menarik sekali Mas Zuko penjelasannya terkadang sebagai jamaah zoomiah, waduh, kadang saking asik dan fokus saya lupa relaksasi Apakah perlu selain coffee break juga ada eye break yaitu 20-20-20 Bagaimana memastikan agar hal ini konsisten dilaksanakan Kemudian uh, ginjal jauh lebih butuh air minum daripada air mata. Waduh, ini anu aja ya. <laughs> Oke Pak Suko silahkan ditanya. Silahkan uh, silakan oh, itu, dijawab makasih. apa yang ditanyakan Pak Eko, Pak Emmanuel kami persilakan masuk. Ada di sini Pak Emmanuel silahkan unmute. Memperkenalkan diri kepada halayak. Iya, ya. Pak Emmanuel Nah, ini dia Pak Emmanuel. Iya, ya, selamat siang, Pak. Sirang, Pak. Uh, saya Manuel, Pak. Uh, Dari mana, Pak uh, Jakarta, Pak. Oh, Jakarta saja ya, oke. Okay. Pak. Iya, Kerja di mana? Oh, saya di salah satu uh, pabrik kimia, Pak. Oh, pabrik kimia ya, okay. baik. Nah, oke, okay, silakan Pak Samuel, eh, Pak Samuel. Maaf, Pak Suko silakan dijawab apa yang ditanyakan oleh Pak Eko. Kalau nanti kurang jelas lagi, silakan Pak. Eko untuk melakukan feedback ya, oke silakan Pak Suko. Selamat siang Pak M. Mbak. Siang Pak Suko ini Pak. Yeah. <laughs> ya, oke Pak sebenarnya ada sih kalau kita mau googling itu ada pengingat yang bisa kita pasang langsung ke komputer atau laptop kita. Ada itu Pak sebenarnya. Jadi kita mau setting setiap 20 menit. Itu nanti akan muncul, apa namanya, uh, peringatan. Kayak katanya ny ingatnya telebacker itu, 20 okay. menit akan muncul. Entah layar kita akan pilih sesaat atau notifikasinya. Hanya, kadang kita malah terganggu. Bayangkan, kita lagi uh, dikejar oleh tingkat waktu bikin proposal udah mepet tahu-tahu muncul itu ah layar kita blank. nah untuk balik lagi kan perlu beberapa saat nah, sebenarnya ada jadi kita sudah bisa ada programmer yang melakukan melakukan hal tersebut dan juga sebenarnya dari diri kita dari fisik sebenarnya sudah sudah apa ya istilahnya kita diberi diberi warning kalau mata kita sudah terasa mau agak pedes, itu sebenarnya sudah tanda-tanda, eh, saya harus break ini. Nah, seberapa pedesnya itu kadang, -kadang kita kan abe -ab -ab juga. Nah, ini mah kok pedes, saya tetes. Tidak tetesin lagi, hilang, aktivitas lagi. Akhirnya kita sering abe -ab jadinya ya nah, itu yang yang apa namanya uh, jadi masalahnya jadi sebenarnya apa ya disiplin diri lah yang utama itu disiplin diri ya. disiplin diri itu kunci yang utama dan ada di kalau bisa memakai uh, pelindung monitor dari sinar biru atau pakai kacamata yang sudah ada anti sinar birunya itu aja semoga bisa men menjawab ya Terima kasih Pak Suko. Jadi kadang-kadang memang persis sama. Saya, saya mengamini yang Pak Suko katakan. Kadang-kadang ketika ada foto pada apa, kita cenderung skip, skip, skip, skip. Kay kayak gitu. Oh ya udah, aja nanti. Kadang-kadang benar. Jadi kembali bagaimana kita mencoba disiplin, mencoba membiasakan diri ya itu yang mungkin memang harus terlalu dikampanyekan. Siap-siap. Terima kasih sekali, Pak Suko. Terima kasih. sama sama, sama, -sama. sama, -sama. Ya, makasih Pak sama Pak Emmanuel ya. Aduh, suara aja dari mana nih? Dari HP Pak Supo mungkin? Oh iya Pak. <laughs> maaf, <laughs> Mohon maaf. Mohon maaf ya ya. Oke. Okay. Halo Pak Suko? Iya, ya, Pak. Masih ada di sini? Oke, okay. ya, Pak. Oke, okay, mohon maaf ya. Oke, okay, ini ada waiting for iCam connection. Oke, okay, Pak Suko masih monitor? Baik. Masih, Pak. Ini masih, ada pertanyaan masih, berikutnya Pak Suko ya. Oh ya, pertanyaan saya tadi ya. gimana Pak Suko? Ada nggak sih uh, sebenarnya kacamata yang tembus pandang tuh? secara teknologi ada pak. Sekarang semua kacamata saya tembus ya. pandang pak. Kalau lensa kacamata tidak okay. tembus pandang, namanya kacamata eh kaca tutup mata pak. Kayak kacamata kuda itu pak. <laughs> semua lensa kacamata itu tembus pandang pak. Kalau nggak tembus pandang nggak bisa buat membantu penglihatan oh, okay. Pak <laughs> Oke. Barbuat-buatkan pelajaran. Jadi enggak itu ya. Enggak tembus banget itu kata Matakuda. Pak Suno jawabannya smart, smart, Pak. Iya ini. Pak Sundi nih. Gambare Pak Sundi. Enggak ada, Pak. Itu pertanyaan nafsu di dibales dengan Ada pertanyaan dari Pak Agung Budiyarto. Baik. Selanjutnya, dari Pak Agung Budiato, ya Pak, pertanyaannya adalah ini: ya. "Adakah lensa progresif, tapi dalam bentuk soft lens? Kalau ada, ya. apakah hal ini aman?" Baik, silakan Pak Zuko langsung. Pak Agung, Baik. silakan. Waduh, di sana tuh udah. Nah, masih yang Pak Agung, ya? Ya, selamat siang, Pak. Oke. Untuk Softline progresif sudah ada pak dan di Indonesia juga sudah ada juga kalau bapak ingin ingin memasang tapi tidak semua tidak semua optikal bisa bisa melakukan hal tersebut jadi uh, hanya optik optik tertentu yang sudah uh, memiliki lisensi dari produsennya pak, pertanyaannya apakah aman aman pak asal ada pemeriksaan yang dilakukan sama dengan pertanyaan, apakah lasik untuk mengurangi unis itu aman? Aman, asal dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Nah, dari pemeriksaan pendahuluan tadi akan terlihat, oh ini bisa pakai, oh ini tidak bisa. Jadi jangan heran kalau mungkin kadang ada orang pengen lasik tapi nggak bisa dilakukan. Ada. Nah untuk tahunnya dari, dari mana ya harus datang ke dokter spesialis mata atau klinik untuk lasik tadi kalau untuk soft line, bisa datang ke optik tapi tidak semua optik atau juga ke klinik mata tertentu yang bisa fitting atau pemasangan untuk soft progresif tersebut gitu Pak Di Gimana Pak Agung? Oke okay, baik. Iya Pak. Ya. Pak. Oke. Okay. Agung cukup? Ada yang mau dikonfirmasi? Satu lagi boleh enggak? Tapi langsung enggak saya nulis. Boleh, oh, boleh. Boleh, ya. mau ke Pak Agung. Silahkan, silahkan, dulu. Oke, calon ketua APKPI ini. Masa pari. mana Pak Agung, gimana Pak uh, Ini Pak, kalau kita ini kan aktif ya, kalau umpamanya di lapangan atau di apa. Atau mungkin untuk, uh, katakanlah untuk ini ya, apa itu, olahragawan gitu. Itu ya. kenapa mereka memilihnya, itu kacamata yang model kayak pemain Belanda itu ya. Kenapa enggak pakai softlen? Kan lebih enak malah, sebetulnya. Itu alasan apa? Gitu alasannya apa? Gitu loh, Pak. Supaya ini juga karena ini saya juga mau beli softlen tambah ganteng gitu, tapi mikir-mikir gitu. Gitu ya, biar kayak Pak Dwi. tahu keluar ya, ya. terlalu agung. Ya. <laughs> <laughs> <laughs> uh, saya juga menjawab. Ya untuk ya. pemasangan lensa kontak itu memang salah satu yang dipertimbangkan adalah kebutuhannya untuk apa dan resikonya bagaimana di samping juga apakah si pemakai itu tadi banyak tidak dipasang dengan lensa kontak tersebut karena tadi kita memasang benda asing tidak ke mata kita itu satu harus Materialnya tidak membuat alergi. Kedua, air mata kita sebagai pelumas tadi mencukupi. Oke, okay, oke. Okay. Ya, Terus kalau lingkungannya berdebu banyak, apa namanya, perokok di sekeliling kita itu juga kurang sehat. Hmm, Atau hmm, di hmm. ruang AC. Agung, nggak sehat merokok ya. Salah satu kontra yang masa pemakaian saat kontak pak. Itu pak yang harus dipertimbangkan. Oke pak. Sebenarnya sebenarnya dengan kacamata buat itu juga tidak asal-asalan pak. Jadi sih mereka sudah ada standarnya sendiri. Kalau yang kacamata safety kan ada ANSI 87. Kalau kacamata olahraga ada sendiri juga standarnya. Yang boleh dikata hampir sama. Jadi dia tahan bentur, berapa kelengkungannya itu semua ada, ada standar sendiri. Oke, okay. Pak. Makasih. Sama-sama Pak Agung. Oke, okay. okay, makasih Pak Agung. Yeah. Baik, makasih penjelasannya Pak Sukoh luar biasa. Ini memang pakarnya mata nih. Asal nah, mata, kacamata tembusnya jangan diedarkan kemana-mana ya Pak. <laughs> Oke, okay, Pak Sukoh berikutnya ini pertanyaan dari Pak Haruno Pak Haruno bisa uh, muncul di screen? iya supaya bisa memperkenalkan ke kita semua nih Pak Haruno oke okay, pertanyaan Pak Haruno adalah Pak Haruno dari mana nih? Pak Haruno? oh tadi muncul sekilas ya nanti oke okay. uh, Pak Haruno, tidak. Pak Suko mungkin terlewat penjelasannya sebenarnya seberapa jarak mata ke komputer dan berapa menit mata istirahat setelah dari komputer? Silahkan Pak Suko. Dijawab dari Pak Haruno. Kami mohon memperkenalkan diri. Dari mana Pak Haruno? Tadi saya lihat muncul sekilas langsung hilang lagi. Masih ada di sini Pak Haruno? Oke. silakan Pak Haruno. Nah, ini Pak Haruno gambarnya masih rumah nih. Pak Haruno dari mana? Masih muyut. Oke, okay, silakan Mas Kol, langsung dijawab. Oke, okay. uh, baik Pak Arno, saya coba menjawab pertanyaannya. Jadi ideal jarak monitor adalah 40 sampai 50 cm. dari layar monitor ke mata. 40 sampai 50. Nah. Ya. Berapa menit istirahatnya? Enggak seratus, lama-lama Pak. Sebenarnya dengan 20 detik itu sudah cukup Pak. Maka tadi kan rulnya kan 20, 20, hmm. 20. Syaratnya setelah 20 menit hmm. kita memandang layar monitor pandang okay. objek pandang objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik saya nah, jadi masalah adalah kadang ruangan kita bekerja itu enggak sampai 6 meter satu kali satu, dua kali 2 ya susah juga jadi kita harus ya mau nggak mau beranjak dari kursi berdiri Lihat yang tadi, memenuhi 20 kaki atau 6 meter tadi. Karena tetap kita hanya jarak tetap masih kurang dari 20 kaki atau kurang dari 6 meter, ya. tetap mata kita masih berakomodasi. Itu. Semoga bisa membantu. Oke, Oke baik. Gimana Pak Haruno? Jelas yang disampaikan? <tuh> Jawaban dari Pak Suko? Aduh, nampaknya dia masih... Oke, okay. ya. Baik, kalau memang demikian, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini nampaknya banyak juga pertanyaan-pertanyaan lanjutannya, Pak Suko. Ya, Jadi, bersiap-siap nih. Baik, ini berikutnya dari Pak Ali Masruri. Ruri. Pak Ali Mas Ruri, mari silakan masuk, diperkenalkan. Pak Ali? Pak Ali ada di sana? Ini saya lihat ada. Cuman... Uh, di-unmute tolong videonya juga kalau seandainya bisa muncul oke okay, pertanyaan dari Pak Ali adalah sebagai berikut Pak Suko, apa bisa diusahakan dalam satu kacamata bisa memenuhi kriteria yang antifatik, blue apa tadi, blue color fotometrik dan progresif waduh ini maunya ini ya satu satu kacamata Halo, tapi ini nano-nano gitu saya iya nano-nano Pak Ali gimana kabar sehat? Oke okay, dari mana Pak Ali diperkenalkan ke bapak-bapak kita di sini? Oh ya Pak, Pak Sukos, selamat sore, saya Ali Mas ya dari AKT sekarang kalau di posisi di Surabaya. Kati. Oh Surabaya perusahaannya apa? Ah uh, Singkawaling tuh Oke, ya betul. Ini kebetulan adik kelas satu kos dulu ya. Oke, silakan Pak Suko dijawab. Pertanyaan sama dari yang Pak Ali, silakan, Mas Pak Ali ya. sebenarnya kita sudah dulu pernah bertemu Pak ya, dan kita tonggol sebenarnya. Di ya, satu kamar. Kodok Rawon ini ratau ketemu. Baik Pak. lah itu dia. Ya Allah, terima kasih. Sebenarnya begini Pak Ali. Ini satu pondokan sama saya Pak. Pak Suko, Pak Ali oh, ini satu begitu, pondok Pak sama Pak. saya dulu waktu kuliah. <laughs> saya kena Pak Ali waktu workshop <laughs> APKPI Pak. Senior saya itu di PPHA. Jadi begini Pak Ali, okay. untuk kondisi tertentu, bisa Pak, satu kacamata memenuhi semua kriteria tersebut. Tetapi untuk kondisi tertentu tidak bisa. Bagaimana? Supaya tahu. Nah, makanya Bapak harus datang ke optician atau optometris yang telah qualified untuk hal, hal tersebut. Saya, pengam pribadi, saya dulu, satu kacamata cukup, Pak. Jadi saat ya. saya mengalami presbiopia, masih adisi plus satu setengah itu saya masih satu kacamata cukup Pak. Saya keluar, di depan komputer, bisa. Sekarang ini karena plus saya sudah nambah menjadi dua setengah, saya kalau pakai progresif di depan monitor nggak bisa Pak. Saya harus pakai kacamata kedua. Yang saya pakai hari ini adalah kacamata office. Jadi kacamata khusus di ruang kerja. Jarak pandang maksimal uh, satu setengah meter. Hmm. Kalau saya keluar, saya harus ganti lagi kacamata progresif. Karena ya, biasanya oh, iya. biasanya uh, nanti si optician atau optik yang yang apa namanya uh, akan memberikan lensa itu akan istilahnya menanyakan kebutuhan bapak yang diinginkan apa, terus kondisi hari-hari pekerjaannya itu bagaimana. Kalau nah, misalnya dilihat, oh Bapak nggak bisa satu kacamata, harus pakai dua. Tapi saya maksa satu ya, kalau maksa satu mau nggak mau kita kompromi istilahnya. Apa yang nggak mau dikompromikan. Namanya kacamata alat bantu tidak ada yang sempurna mem memenuhi seluruh kebutuhan kita. Jadi ya tadi kalau kita mau perfect ya sepatu aja kita harus punya. Pasepedahan sendiri, main kolok sendiri, okay. pesta beda lagi, oh, kadang, kadang untuk mata kita malah terledor, Pak. <laughs> Satu wajah, ngeman lagi, yeah, ya, Aduh, yeah, yeah. padahal lebih penting. <laughs> Tapi tadi, gansinya kan nggak ada. Kalau sepatu kan terlihat, mereknya apa, orang bisa tahu ini kira-kira harganya berapa ini. Ini kalau kaca mata, mau harga yang 20 juta pun orang nggak ngerti. Ah oh, kacamata biasa tuh sama aja itu, karena maraknya nggak ada tuh, prestisennya nggak ada. Nah, Tapi fungsinya baru terasa. Itu Pak Ali penjelasannya, terima kasih. Oke, okay. jadi di optik-optik biasa itu juga menjual yang kelima hal tadi ya Pak, yang kelima jenis tadi ya sebenarnya di optik, -optik, sebenarnya optik iya, yang biasa itu Pak. Ada yang dia ya, ada yang tidak. Hmm. Karena tergantung dari dari uh, si tenaga kesehatannya itu mau mengikuti pelatihan apa tidak. Karena kadang kan nah, yang penting saya hmm. uh, segmentasi pas itu akan terbentuk dengan sendirinya Pak nantinya. Ada uh, hmm. sekarang ini optik, -optik ya. dia hanya nangani untuk anak-anak. Ada yang okay. pasarnya untuk uh, anak usia sekolah. Ada yang ke Optik yang sekarang memenuhi untuk gamer aja ada Pak. Khusus hmm. memenuhi bukan gamer. Pasarnya gede sekali juga ada Pak. Ada yang seperti saya ini saya lebih khusus hmm. ke tadi kacamata kerja, kacamata setiap kerja. Ada juga yang khusus untuk uh, menangani lensa progresif. Jadi sekarang sudah sudah mulai apa istilahnya uh, segmentasi Pak. Orang mengambil spesialisasi. <tuh> Dan kalau Kacamata safety saya... itu juga ada lima jenis tadi, Pak. Iya, Ma, Pak. Kacamata safety itu juga ada lima jenis tadi, Pak. Betul, Pak. Hmm. Jadi nanti kita kompromi ya, kebutuhannya ya. apa, bahayanya di mana, terus budget. Kadang-kadang yang masalah kan anggarannya. Anggarannya berapa dan kelebihan manfaat bagi karyawan dan perusahaan apa kan itu kadang-kadang harus di, diperhitungkan juga. Hmm. Oke. Okay. Baik Pak Suko, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Baik. Ini datangnya dari Pak Dwi Pujiarso. Pak Dwi Pujiarso, uh, ada di sini. Mau ingin menyampaikan langsung atau kami bacakan Pak Dwi ya. Baik, Baik terima cekali. kasih Pak Suko sudah sharing di webinar APKPI. Ya, Betul-betul tidak terpikirkan oleh kebanyakan dari kita. Selama ini ternyata telah memperlakukan kaki kita lebih daripada mata kita. Luar biasa nih Pak Dwi. <laughs> oke, okay. nah pertanyaannya adalah, saya memakai TV 32 in sebagai monitor sedang monitor laptop saya matikan, sehingga saya bisa membaca dari jauh ada saran pak, gitu kemudian yang kedua work from home, memang membuat kita bisa di atas 10 jam sehari di depan laptop nah, gejala-gejala yang sudah perlu atensi dokter seperti apa pak? Nah, ini mungkin dua pertanyaan dari Pak Dwi, tapi kalau Pak Dwi ingin memperjelas apa yang kami baca, bisa Pak Dwi, kami undang hadir di sini. Langsung aja Pak Suko, silahkan. Baik. Oke, okay, uh, Pak Suko mungkin sudah jelas dengan pertanyaan saya yeah. yang saya bacakan. Baik. Saya mau tanya dulu ke Pak Dwi yang nomor satu itu Pak. Jadi artinya Bapak ini hari-hari memakai monitor TV 32N itu Pak ya? Betul Pak. Jadi tidak memakai monitor yang biasa itu Pak ya? Ya. Yeah. Enggak, pak? <laughs> Oke, okay. eh sebenarnya kalau, kalau secara secara ideal itu bapak harusnya memakai lensa office saja pak. Lensa office? Ya namanya lensa office, jadi lensa dalam ruangan. Office. Nah, itu nanti pilihannya ada ada tiga bapak. Ada yang yang jarak hmm. maksimal 2 meter, ada jarak yang hmm. 1 meter. Sama jarak maksimal 80 cm. Nanti Bapak akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan mana yang sesuai dengan kondisi Bapak. Tuh. Nah, terus ke pertanyaan kedua, berapa lama sebenarnya begini Pak? Ini kan munculnya itu setelah sekian lama. Nggak mungkin saya bekerja hari ini depan memutar 10 jam, besok akan kerasa tidak, Pak itu akan setelahnya ngumpul. Jadi hal-hal e, yang enggak enak tadi ngumpul baru kita akan kerasa. Biasanya satu, kalau kita mau disiplin, hari ini saya menyalakan monitor pukul 8 pagi, saya stop nanti jam 12 makan siang 4 jam satu saya mulai lagi sampai jam 8 jam berarti. Jadi 4 jam istilah satu 1 jam terus lanjut lagi 4 jam. Nah saat mulai muncul masalah misalnya mungkin mata mulai pedas nih. Saya tetap nyalakan nih jam 8 pagi muncul jam berapa ini? Oh jam 10 sudah mulai. Kok matanya yang pedas? Saya harus copot kacamata harus saya sering pijit-pijit baru mulai enak. Harus nah, sebenarnya sudah gejala. Nah, terus yang ketiga bisa dari saat ini sudah berkacamata Bapak, tetapi saya kok kalau melihat monitor ini jelas, begitu saya pindah Bapak melihat jarak tadi saya bilang ada 20 kaki, atau mata, kok kabur ya? Artinya apa? Otot mata kita sudah kaku. Nah, terus sebenarnya, nah, kadang, kadang kita abel, kan Pak? Atau kita kadang, kadang pusing, sakit kepala, terus kita mau mengubah sakit kepala. Hilang. Bisa masih pusing lagi. Tiga hari pusing, gak hilang-hilang, kita kontrol ke dokter. Dicek semuanya normal. Dokter menyarankan, cek mata. Nah, nanti akan tahu. Salah biasanya muncul namanya ketakuan akomodasi. spasma akomodasi, istilahnya otot kita kaku sekali, Pak. nggak bisa relax lagi. Gitu. Jadi karena munculnya adalah setelah sekian lama, katanya kita update. Jadi idealnya tadi kita mau oh, distribusi diri, saya jam 8 menyalakan monitor, lalu jam 12 saya istirahat, kita catat ini. Kebiasaan kita harus tahu, sehingga baru. Oh, saya muncul mulai masalah ini. Nah, Biasanya saat nanti datang ke dokter mata atau ke optisien juga akan ditanya, Bapak aktivitasnya di depan komputer berapa lama, munculnya itu mulai jam berapa. Nah, Terus ada ada software juga yang bisa membantu atau pakai uh, questionnaire secara biasa. Oke. Semoga bisa menjawab Pak Dewi. Ya, terima makasih Pak. Pak ya, Dewi silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Ya. Ini kan juga lima bulan ini waktu rong <laughs> bulan ini. Jadi, dan <tuh> Alhamdulillah, uh, saya melihat itu sudah tanpa, uh, tanpa kacamata, jadi saya melihat jarak satu setengah dua meter itu monitor yang 32 inci tadi saya nggak pakai kacamata itu masih jelas dan tanda-tanda tadi uh, belum ada hanya kadang-kadang saja -kadang uh, buram, itu kadang-kadang yang buram yang itu saya harus buram baru keluar. Ya. Ya, mungkin, mungkin itu yang ya. Pak ya. Dan sebenarnya kalau dari mohon maaf nih, ya seusia Pak Dwi gini paling tidak uh, ya satu dua tahun sekali harus kontrol mata secara total pak, semuanya pak khususnya kita kalau MCU kan baca jantung. Kamu kita lihat matanya, hisos saja lah tuh. Pernyata nggak bisa pak kalau udah waktu jadi harus lebih lebih detail lagi, lebih komplit lagi untuk periksa matanya. Aku khawatir kalau diperiksa sering-sering nanti tembus itu loh, rahmat itu. Tapi istri masih kelihatan cantik pak Soekarno. gitu ya. Baik, terima kasih Pak Joko. Sama-sama Pak Jir. Mata tebuskan okay. hati. Tebuskan hati. <laughs> Jadi kadang-kadang kita enggak nyadar ya fungsi mata. Ya. Betul, betul. Oke, okay, baik. MCU juga. Oke, okay, selanjutnya saya akan coba kembali uh, Sorting ke bawah. Pertanyaan berikutnya Pak Suko. Uh, ini datangnya dari Pak MK Virdos. Ya Pak MK Virdos ada di sini. silahkan Pak MK. Oke, silakan hadir ya. Sambil saya bacakan uh, pertanyaannya untuk uh, Pak Suko. Jadi begini Pak Suko ceritanya. Saya pernah mengalami tidak bisa membaca dan menulis dengan kondisi lampu yang saya anggap cukup redup dalam mengikuti suatu pelatihan. Nah, setelah mengikuti pelatihan saya perlu beberapa hari untuk bisa membaca dan menulis dengan jelas kembali. Apakah ini bisa dikatakan kurang normal mata saya atau bagaimana? Dan bagaimana mengkondisikan jika kita dalam kondisi ruang yang seperti itu kembali? Itu Pak EK, Pak MK, silahkan Pak MK, ada di sini. Ya ada nih mungkin yeah. bisa di-unmute video silakan Iya silakan sambil memperkenalkan dengan dengan bapak-bapak dan ibu yang ada di webinar ini Pak Ki dari mana asalnya? Waduh mati lagi nih Oke Pak Ki ada silakan oh, Oke nampaknya di, masih di mute dan uh, videonya juga dimatikan di sana. Silakan Pak Suko uh, untuk menjawab pertanyaan dari Pak M.K. Sudah cukup jelas Pak Suko? Baik, baik, baik. Uh, Atau begini. perlu dibacakan ulang? Sudah, saya sambil baca ini dicat, Pak. Jadi tahu. Jadi saya katakan Pak. Ya, Jadi, bahwa okay, keluhan, ya. keluhan yang terhadap mata itu kan tidak muncul secara ujuk-ujuk mendadak. Jadi berapa bulan sebelumnya, saya harus tahu juga ini Bapak kondisinya seperti apa. Tapi kalau dari Bapak tidak bisa membaca dan menulis sama sekali, itu artinya apa? Otot matanya kaku. Pak. Namanya kita sebut dengan kekakuan akomodasi, spasmo akomodasi. Jadi saat kita bekerja depan komputer membaca itu kan jaraknya dekat. Nah, dengan jarak dekat tadi otot-otot mata kita kan mencembung, atau kita sebut dengan namanya berakomodasi. Nah, kalau kita sudah terlalu kaku, bukannya lelah sudah kaku ini, jadi otot mata kita nggak bisa relaksasi lagi. Jadi untuk membaca pun juga nggak bisa. Nah, biasanya nanti dokter akan memberikan e, obat e, untuk apa namanya? melemaskan tadi, melemaskan otot-otot mata kita supaya bisa lebih elastis dan bisa berakomodasi lagi. Nah, sebenarnya ini tadi lampu redup ini kan berpengaruh juga. Dengan lampu redup maka otomatis pupil mata kita akan menjadi lebar. Jadi mungkin kalau kita lihat, kalau kita lihat mata kita, kalau kita ada senter, itu kan ada di tengah yang bagian beningnya bisa melebar, mengecil, melebar, mengecil. Kita harus gerak-gerak dia otomatis kan, sesuai, sesuai cahaya yang masuk ke mata kita. Nah bayangkan dengan kondisi yang redup, otomatis pupil ini untuk melihat jelas kan jadi melebar. Dipaksa untuk melebar, ototnya ditarik, mata otot otot, otot pupil tadi supaya melebar. Satu hari, dua hari, tiga hari Ngumpul Nah, ternyata pas bapak lagi training Ini udah gak bisa lagi nih, mentok akhirnya mengeluh, makanya perlu waktu beberapa hari untuk memulihkan tadi Sebenarnya kalau langsung ke dokter pasti akan diberi obat Obat istilahnya Pelemas Akomodasi dengan kacamata pun sepot tidak tidak akan tidak akan membantu kalau sudah seperti itu nggak bisa jadi harus hmm. ya, ke dokter mata untuk tadi itu karena sekarang kami untuk memberikan obat-obatan tidak ada memenang sama sekali nah, Biasanya tuh, kalau begitu kita akan uh, setelahnya konsultkan ke dokter mata untuk mendapatkan obat. semoga bisa menjawab. Oke, okay, Pak M.K. mungkin ada yang mau diklarifikasikan dari apa yang disampaikan oleh Pak Suko. Pak M.K. silahkan masuk. Iya. Yeah. Videonya masih mati nih. Videonya bisa dinyalakan Pak M.K. Dari mana Pak M.K.? Uh, dari Pontianak Pak. Oh dari Pontianak. Luar biasa. Oke. Okay. Saat ini masih bekerja di perusahaan? Masih Pak. Oke, okay, baik. Ya, silakan, Masih. Pak B. Kalau seandainya tadi yang dijawab e, oleh Pak Suko ada yang perlu diklarifikasikan, silakan. Oh ya, terima kasih Pak atas apa yang disampaikan. Ya mungkin itu sangat bermanfaat bagi saya, Pak. Jadi, semantra saya rasa cukup dulu. Nanti sambil saya coba eh, apa namanya pelajari lagi. Memang pada perhatian kita memang pada situ cuaca apa penerangan cukup produk, tetapi di sisi lain e, proyek itu sangat jelas, sangat terang sekali ya. Jadi selama tiga hari, empat hari hmm. itu mengalami begitu, sehingga dalam waktu yang cepat itu saya mengalami hal yang tidak bisa membaca dan menulis dengan, dengan ada bayangan yang apa nama itu berbayang-bayang seperti itu. Hmm. Oke, okay, gitu ketone, ya. Ketone Ternyata kasus yeah. mata juga bermacam-macam ya? Banyak yeah. sekali, Pak. Ya, Pak Sukoh, silahkan Pak yeah. Sukoh. Ya, yeah, betul sekali, Jadi memang ya tadi, dan apa namanya, yang Bapak Alami sebenarnya itu akumulasi dari yang sebelumnya, Pak. Akumulasi sebelumnya yang setelahnya kita sering AB. Satu, kita mungkin jarang melakukan apa namanya cek visus, Nah, dari Cephus tadi, apakah kita memakai kacamata atau tidak, Mau berkacamata. Yang kedua, bagaimana dengan kondisi penerangan, baik dari saat kita melihat monitor maupun kondisi lingkungan penerangan di di tempat kita. Apakah redup, terus berapa lama kita sering istirahat. Kalau terus-terusan ya pasti akan menimbulkan hal tersebut. Hmm, yeah. makanya memang perlu yeah, di, yeah. dilakukan uh, pemeriksaan mata rutin lah itu harus kita kita hmm. cek macam jangan hanya jangan hanya seperti yang mungkin saat ini hanya cek visus saja kalau kita nyari same, oh visus sekian sudah selesai ya harusnya tidak seperti itu sama kalau kita melakukan MCU harusnya untuk mata juga lebih lebih detail lagi kalau gigi Apa? kan enam bulan sekali ya pak. Suko ya untuk cek up gitu ya untuk dicek oleh dokter gigi. Nah kalau Mata ada saran berapa bulan sekali untuk dilakukan pemeriksaan? Ya Kalau untuk anak-anak usia sekolah itu kita sarankan, jadi misalnya eh, di bawah ya. kelas 1 SD atau PAUD itu kita sarankan enam bulan sekali Pak. 16 sekali ya terus nanti oh, usia okay, okay. usia sepuluh sampai uh, 16 itu satu tahun sekali. Oh, uh, Oke okay. ke dokter mata umum ya? Enggak juga pak, ke dokter mata umum itu. Uh, ke dokter mata bisa, ke optometri atau uh, optisian bisa. Hanya saran saya. Oke okay. eh uh, kalau bisa mendapatkan apa ya rekod kalau bapak juga menerima jangan sampai hanya disimpan di di kami saya kaoptisien kadang kan tidak diberikan nih. Nah, saya bapak juga boleh saya minta foto atau kopi dari hasil pemeriksaannya supaya nanti pas 6 bulan atau tahun depan kita periksa kita bisa tahu ohnya ada perubahan. Kita bisa evaluasi perubahan ini penyebabnya apa. Hmm. Untuk kita lakukan menghilangkan penyebab tadi. Nah, itu kalau sudah usia di atas okay. 17. Dan ya mungkin itu... ini yang kita semua di sini baru tahu nih. Ternyata ada pemeriksaan rutin juga ya untuk mata ya. Tidak nah, hanya gigi begitu, atau pak. MCU. Ya. <laughs> Oke, <Okay, laughs> okay, okay. baik-baik. Kalau sudah usia di atas 17 tahun, rata-rata 2 yeah, tahun ya. sekali kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan mata. Bukan cek visus Pak yeah. ya, pemeriksaan okay, mata. Oke, baik Pemeriksaan mata ya. Oke, okay, baik. Makasih Pak, Pak Suko. Ya, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu ya harus diingat ya Pak ya, satu tahun kalau anak-anak bahkan enam bulan. ya. Ini bukan iklan ya Pak ya, <tiri> <tiri> tapi ini memang sesuatu yang penting yang harus kita lakukan nih. Kayaknya kita masih fokusnya kan ke MCU dan juga pemeriksaan gigi, tahunnya kan seperti itu. Ternyata mata juga ada. Dan kasus mata ternyata enggak hanya... Yang setahu saya kan hanya belekan gitu ya, kasus yeah. sakit mata, belekan, mata merah gitu. Ternyata ada kasus seperti Pak MK ini, saya juga baru tahu nih. Baik Pak Suko, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya Pak? Ya. Nah, Oke, okay, nah, baik. Ini dari Bapak kita nih, Pak Haji al Pak, Pak Al, Mangga. Oke, okay, tentunya udah kenal semua dengan beliau nih. Pak Al pertanyaan beliau adalah Sebagai berikut saya bacakan dulu Nanti kalau ada tambahan silahkan Pak Al ditambahkan Pak Soko, Pak Soko Luar biasa penjelasannya Sangat menambah wawasan Agar kita lebih mencintai mata kita Nah pertanyaan saya Pak Untuk mata minus Perlukah kita menggunakan kacamata Saat di depan komputer Atau membaca nah, Silahkan Pak Soko Ya, kalau kacamata, uh, ya matanya minus nih pak. Ini kalau saya lihat Pak Ali kalau lagi depan komputer jarang, jarang pakai kacamata. Karena apa? Kalau pakai kacamata kabur pak ya. Iya betul pak. Kurang jelas harus menjauh karena faktor u pak. <laughs> nah, Jadi kalau maaf. kan katanya dipakai terus dong kacamata minusnya katanya kan. Betul Ini, sekali ya, pak. Kalau nggak kelihatan. Nah. Jadi kalau maaf, sudah kalau kita sudah mendekati usia presbiopia, jadi kalau udah usia 38 ke atas, itu kita kan butuh namanya plus tambahan, adisi. Sehingga kalau kita hanya memakai kacamata minus, itu di depan komputer nggak nyaman Pak. Lebih enak kita lepas kacamata. Makanya Karena kondisi kita hmm. tanpa kacamata, Bapak kan ada plusnya. Enak. Begitu lihat jauh, kabur kan, pakai lagi kacamatanya. Makanya kalau untuk Pak Al ini kita harus pakai namanya lensa progresif. Jadi harusnya. Tapi nggak nyaman loh Pak Suko, Maaf, Pak Pak Al, saya saya ikut selang juga pakai ya. progresif itu nggak nyaman perasaan. Belum <laughs> pernah pakai, Walau seminggu seminggu sakit kepala malah ya. Nah, banyak banyak ya, faktor. Sama, kan. Banyak faktor yang menyebabkan ketidaknyamanan lensa progresif itu. Dan biasanya sebelum sebelum bapak apa namanya eh, kalau kami ya kami akan memberikan misalnya di vision screening dulu kebutuhannya apa nanti ada desain yang dipilihkan sesuai dengan kebutuhan bapak sama kita yang mau beli mobil nih mobil Toyota mereka misalnya kita sebutlah Toyota namanya bisa progresif Toyota itu mulai dari Avanza, Avanza ya, itu ada berapa tipe, ada lima tipe, mau ke atas lagi, Alpaz, segala macam. Sama, progresif itu juga banyak jenisnya, Pak. Pertanyaannya, hmm. mana yang paling cocok? Itu yang utama. Berdasar dari... Pak Suko, kalau kita merasa p... nyaman aja, Pak Suko, enggak, ya. kalau membaca itu nggak usah pakai kacamata deh, gitu. kalau jarak jauh ya. oke okay, minus. Kan ya. enggak apa-apa juga kan Pak, nggak perlu pakai progresif. <laughs> tadi Pak, bahayanya kan nggak hanya, hanya dari itu Pak. Sinar lam, sinar birunya tadi kan pengaruh juga Pak. Bagaimana Bapak mem memfilter dari bahaya dari monitor yang kita hadapi Pak? Dari mata kering. Kan sinar cahaya dari monitor itu benar-benar kan piksel tadi Pak. Ustaz tadi kan menyebabkan mata kita, pupil kita kan harus mengatur. Sinar birunya yang berbahaya tadi kalau sampai terus menembus ke mata kita, bisa menyebabkan kerusakan di retina untuk jaga waktu yang lama. Mungkin sekarang nggak kerasa, Pak. Dua, tiga tahun, empat tahun baru. Nah, itu. Jadi harus itu berarti ya Pak Supo ya. Tetap harus pakai kacamata dan itu harus yang double sesuai, itu Sesuai ya, sesuai kebutuhan dari Pak L. Nah, jadi progresif itu ada ada berapa, berapa macam? Banyak macamnya, Pak, desainnya. Nah, ini kalau saat saya ke Gadok lah saya berikan ilustrasinya, Pak. Jadi desain ini 8 Oh, ya, boleh, boleh boleh boleh. Desain ini lapang pandangnya begini, idealnya dipakai untuk A. Ah, desain seperti ini, kondisinya refraksi mata begini, idealnya pakai yang ini. Itu ada Pak. Ada istilahnya uh, uh, alurnya Pak. Ini, saya beli lensa progresif, ya sudah Pak. Nah itu sama saya mau pengen beli mobil. Tau Tom. Kok nggak sesuai ya? Suspensinya keras. kalau Sama dengan lensa progresif. Mana yang sesuai dengan kondisi penglihatan kita dan sesuai dengan kebutuhannya. Belum tentu mahal itu cocok. Belum tentu murah itu jelek. Mm -hmm. Yang pas adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Mau tanya, Boleh sedikit? boleh hmm. ya, sebentar oh ya. sulit oh silakan silakan terima kasih eh, terima kasih yang merahmat saya mau tanya ke pak suko okay, kebetulan, kebetulan ini kebetulan banget minggu kemarin itu saya mengajukan not proteksi radiasi untuk monitor untuk monitor komputer kita karena ada keluhan dari anggota kita kan matanya makin perih gitu loh Pak Suko. Ya. Uh, yang ingin saya tanyakan, saya nggak berani sih, itu sudah saya masukkan risk assessment bahwa salah satu resiko untuk operator komputer itu ada efek terhadap mata. Cuman saya nggak bisa menyebutkan, karena saya belum melakukan pengukuran seberapa besar sih radiasi komputer tersebut dan sampai sejauh mana efeknya terhadap mata kita, ini mohon dijelaskan Pak, mungkin sudah pernah ada penelitian atau gimana sehingga saat kami nanti ditanya oleh manajemen, balik ke kami, pengajuan itu kami bisa menjawab. Terima kasih. Oke, okay, makasih Bu Sulis. Oke, okay, sebelum uh, pertanyaan Bu Sulis dijawab, mungkin Pak Alwono sekali sebentar, Pak Alwono mungkin ada, masih ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin nah, disampaikan Pak? Oke okay, baik langsung. Di, uh, Pak Al, ya, uh, Oke okay, baik. <laughs> ya Pak Sukowati silahkan. Uh, mungkin baik. tadi ada pertanyaan selang dari Bu Sulis. Enggak apa-apa. Kita coba uh, akomodasi terlebih dahulu. Silakan Pak Suko. Baik Bu Sulis. Terima kasih pertanyaannya. Uh, sebenarnya ada salah satu paper, salah satu skripsi dari di, di, di Universitas yang menyebutkan tentang hal tersebut, Ibu. Jadi kalau ibu nanti berkenan saya bisa share apa namanya eh, hasil skripsinya Jadi salah satu mahasiswa mengadakan penelitian tersebut di salah satu perusahaan pada karyawan yang menggunakan, menggunakan komputer sehari minim 8 jam dan saran apa yang diberikan. Mungkin nanti bisa jabri ke Pak Rahmat untuk nomornya, atau mungkin bisa ngulis chat di sini saya simpan nomornya, nanti saya, saya kirimkan hal tersebut, Ibu. Mungkin bisa, boleh saya, ke saya, ke, boleh Pak Sukoh, nanti ya. saya langsung direct ke beliau. Ini kebetulan siap, siap. Bu Sulis ini adalah salah seorang pejabat di rumah sakit di Surabaya, Pak Sukoh. Baik, baik. Oh, yang di ini rumah sakit ya. Angkatan Laut, RSR. Ah ya betul. Pak ah, ya kenapa <laughs> ya Capri liburan nanti, Ibu. <laughs> Baik baik baik baik. Oke <laughs> baik, baik. Okay, baik. Bu Sulis ya. Nanti japrian dengan Pak Suka ya. Ibu Sulis di suara saya. Waduh, Bu Sulis nampaknya harusnya tadi masih dengar nih karena masih audionya masih nyala nih. Bu Sulis, ada di sana Oke okay, nanti mungkin kita lanjutkan lagi Dengan Bu Sulis. Tapi ya ada di sini ya Bu Sulis, mohon videonya dinyalakan Biar kita semua kenal nah, Siapa nih sebenarnya nih nah, Ini Pak Sukoh baru ingat Kalau tadi dibuka dari tadi pasti ingat Pak Sukoh Ih, saya kenapa suka Bola Bola saya saya kok? Hahaha. Semangat ketemu nih, Saking masing-masing. Saya, saya, saya kirimkan nanti ada papernya tentang Bu Sulis, Ini bisa jadi jadi acuan nantinya itu. Ya, terima kasih Pak Suko. Kesempatan ini sharingnya sangat mengenal dengan program saya yang barusan saya ajukan. <laughs> siapa Sulis, siapa? Siap. Baik. Iya. Oke, okay, makasih Bu Sulis ya. Sampai dilanjut. ketemu Bu Sulis. Oke, okay. yeah, okay, lanjut ini dari pertanyaan Pak Haji Sapari. <laughs> dari Pak Haji Sapari. Pak Haji masih di sini Pak Sapari. Oke, okay, ini pertanyaannya adalah bagaimana dengan pendapat atau pengalaman seseorang bahwa menggunakan kacamata prescription malah menambah ketergantungan kita akan kacamata? Ata, atau bahkan malah makin worse, makin buruk gitu kondisinya. Gimana Pak Suko? Baik, terima kasih Pak Sabah di atas pertanyaannya. Uh, saya bisa menjawab, itu bisa iya dan bisa tidak. Jadi harus ada syaratnya. Hmm. Ibaratnya begini, kalau ada seorang anak kecil, usia taruhlah kelas satu SD, berkacamata. Saya tanya sekarang apakah kondisi matanya sudah tidak berkembang lagi? Tidak kan? Karena badan masih berkembang, mata masih berkembang juga. Otomatis ada pengaruh ke mata. Ukuran kacamatanya juga akan bisa berubah. Berubahnya bisa menjadi nik hmm. atau bisa menjadi buruk artinya minusnya bisa bertambah atau bisa menurun. Karena biar bagaimanapun kacamata ini bukan obat. Kacamata adalah untuk membantu fungsi penglihatannya supaya kembali baik. Nah, kalau sudah seusia, seusia di atas 17 tahun. Nah, saya akan tanya lagi apakah kacamata yang diberikan itu sudah full correction. Koreksinya sudah penuh, bisa begini ini. Saya pakai minus 9, -5. Tapi saya pusing ini. Pakai minus 5. Saya kurangi dulu. Pakai minus 3. Nah, ini lumayan. Saya terbantu. Padahal harusnya mata saya pakai 5. Ini masih kurang berapa? Masih kurang minus dua. Minus 2 tadi mau dicapai berapa lama? Setahun sekali? Atau dua tahun setelah kita baru periksa? Karena butuhnya kita tuh 5. Tapi masih dikasih tiga. Jadi pendapat tersebut bisa ya bisa nah. juga tidak. Yang pasti adalah kacamata bukan obat. Kacamata bukan untuk mengurangi atau menghambat nah, seseorang itu. Ketan, ya. Ya, ya, betul sekali. Hmm. Kecuali kalau kita mau lasik. Udah usia 17 tahun lebih, kita lakukan pendahun dari minus 10 kita mau lasik. Ya, bisa. Bisa jadi baik atau menjadi normal atau muncul tinggal apa istilahnya minus kecil minus sisa. tinggal minus seperempat atau mungkin muncul plus seperempat bisa tapi kalau masih usaha anak-anak yang bisa masih tumbuh maka kita juga akan bertumbuh semoga bisa menjawab Pak Safari hmm. oke okay, baik baik terima kasih Pak Sukhoat jawaban jawabannya tentunya ini eh, banyak yang ingin tahu lagi oke okay, kami buka pertanyaan baik Online, jadi siapapun bisa kalau seandainya ada pertanyaan silahkan angkat tangan. Ya, tadi sepertinya Pak Sapari ini pertanyaan terakhir untuk di chatting Pak Suko jadi eh, kenapa saya sekarang memberikan kesempatan kepada para peserta webinar untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Ya, Silahkan. Mungkin masih ada yang penasaran dengan mata-matanya asal bukan untuk tujuan main mata ya Pak ya. <tuh> <gum> Silakan Bapak-bapak kalau ada yang mau menanyakan secara langsung kami eh, kami buka termin pertanyaan secara eh, langsung. Angkat tangan. Masih ada pertanyaan lain? Berangkat -orang. Oke, okay, saya rasa. Ah, siapa nih? Saya Parhamat Alwahono Pak. Okay. Dengan siapa Pak? Saya Alwahono Pak. Halo. Pak Alwahono. Silakan, silakan langsung. Oke, okay, kalau ada pertanyaan. Pak. Si Nambahin Suaranya enggak ke kopi Pak Al. Sinyalnya enggak bagus kali ya? Sudah ya. yang lain dulu. Putus-putus putus, Pak. Iya, iya. Sinyal enggak bagus nih. Putus-putus. Waduh gak ini belum 20 Mbps. Mm -hmm. <laughs> Pak Al, bagaimana? Jelas, Kayaknya suara... sinyalnya kurang bagus di Pak Al. Suaranya enggak kedengeran mm -hmm. ya Pak ya? Sudah Enggak, putus-putus ya? Ya. Pak Al. Ya, yang lain ya. dulu. Silahkan. Dari Pak Azrul. <laughs> Saya. Oke, okay, ya dari Pak Azrul. Untuk minus, lima, minus nah, 5, minus 0.5, apa perlu menggunakan kacamata secara rutin Pak? Baik. Dari Pak Azrul. Singkat pertanyaannya, Pak Azrul, kami undang masuk ke Zoom. Silakan, oke. Silakan langsung dijawab, Pak Al. Pak Azrul, untuk ukuran minus setengah, kita lihat kasusnya dulu. Kalau untuk anak-anak, anak-anak yang masih TK atau SD, sebagian dokter mata itu tidak memberikan koreksi. Mengapa? Karena dah, tadi saya bilang usianya masih bertumbuh, kondisi mata juga bertumbuh. Nah, terus bagaimana kalau sudah seusia di atas 17 tahun? Kalau kami menyarankan, kalau sudah minus setengah, itu dipakai. Tapi juga kadang mikir, wah saya enggak terlalu butuh, sih hanya kalau lagi apa namanya ikut presentasi aja lihat slide baru saya pakai pertanyaannya adalah saat kita lihat jauh kita butuh kan benar tapi kita dekat lagi kita akan mata kita tidak istilahnya jadi tidak apa ya tidak stabil untuk kondisinya apalagi kalau kita sering di depan di depan monitor komputer seperti ini itu paling baik nah paling baik adalah kacamata dipakai. Semoga bisa menjawab. Oke, kita, oke. Pak Azrul sudah cukup puas dengan jawaban dari Pak Suko? Oke, Pak Azrulnya nampaknya udah jawab nih, Pak. Benar, Pak. Hanya saat lihat presentasi aja saya pakai kacamatanya. Oke, tadi Pak Azrul menambahkan, jadi dia hanya Pakainya pada waktu presentasi saja Oke mudah-mudahan puas ya Dari Pak Azrul uh, Jawaban dari Pak Suko ya Pak Suko masih ada pertanyaan lagi nih Yang disampaikan oleh Mbak Ita, Mbak Ita dari Jogja ya Mbak Ita Mbak Kirana Mbak Ita. Nah ini Kira-kira pertanyaannya saya akan bacakan Pak Suko, sebelumnya Terima kasih sekali untuk sharingnya yang sangat Bermanfaat saya izin bertanya, kalau tanda-tanda gangguan penglihatan yang dipaparkan tadi kan biasanya dirasakan oleh orang dewasa. Nah kalau misalnya gejala gangguan penglihatan pada anak-anak, adakah yang bisa kita amati? Misalnya seperti sering berkedap-kedip atau melihat sesuatu harus deket-deket. Nah kira-kira gimana Pak Suko? Mbak Ita, waduh kita semua kangen sama Mbak Ita, mungkin dimunculkan lagi videonya Mbak Ita. Oh, aduh. Kayaknya lagi di perjalanan, jangan-jangan ya, dengan Pak Edi ini. Iya, sehat ya Mbak Ita ya oh, di Jogja ita. ya? Iya, <laughs> di Jogja. Iya, di Jogja, Pak. Oke, baik. <laughs> Silakan baik, Pak Sukro dijawab pesanan dari Mbak. mbak ita. Sebenarnya kita bisa melihat dari apa yang terlihat pada si anak tersebut. Ada matanya sering berkedip kedip itu juga salah satu tanda. Okay. Atau dia sering uh, mengucak-ngucak, kadang-ngucak-ngucak matanya, minta-minta ucak matanya. Okay. Atau dia uh, sering, kalau orang Jawa bilang, menyipitkan mata atau memicingkan mata. Atau ngeriip kalau melihat. Itu hmm. tanda-tandanya juga. Atau si kecil tadi, tidak suka menulis, tidak suka menggambar, itu juga harus kita curigai. Kalau mungkin sudah masuk uh, sekolah atau kan playgroup kelihatan, ini dokter, uh, apa, gurunya pasti akan bilang, ini anak ini uh, kalau disuruh mengerjakan apa uh, PR yang menulis, menyalin, nggak mau, atau nilainya sering uh, turun. Tapi kalau diberi pertanyaan secara alesan, dia bisa. Nah, itu juga bisa menjadi hal hal yang kita lihat dari putra-putri kita. Jadi dari kondisi mata, misalnya dia sering matanya micing atau ngeri, hip, atau dia sering kepalanya miring, ngelihatnya miring. Nah, kita harus curiga. Karena kalau seorang itu mengalami astigmatisme atau silinder, itu kadang gitu. Dia tuh melihat, supaya jelas matanya kepalanya dimiringkan nah baru juga. kalau suruh lurus mah dia nggak bisa lihat nggak mau maunya miring begitu nah. atau kalau membaca harus dekat sekali malahan lupa dijauhkan tiga cm oh, nggak mau, mau atau biarkan ya dia main nanti kita amati. kok dekat sekali ya atau dia malah kalau diberi bacaan disuruh main gambar-gambar malah nggak mau itu juga sebagai apa tadi istilahnya a warning bagi orang tua ada apa dengan penglihatan putra putri kita. Begitu mbak Ita Oke, okay, okay. Pak Suko, kalau misalnya uh, anaknya udah pakai kacamata, mm -mm. kalau yeah. ada yang mbak, tanda tanda misalnya, oh itu minusnya tambah atau gimana? Gampang sekali. Jadi begini. Uh, kita dengan kondisi kondisi kita aja. Jadi kita ada ada televisi atau ada ada kalender. Si anak ini begitu kacamata baru, kasih tanda. Oh, dia dari jarak sekian, itu bisa melihat. Ini tiga bulan, aja waktu jamannya aja. Bisa nggak lihat itu? Oh, oke, okay, oke. Okay. Uh, karena kita kan lihat ya, kanan, ketika kita harus ke dokter, enggak? ke dokter atau ke optik itu nanti kita, kita di rumah kita lakukan jadi waktu kacang mata baru ukurannya sekian lihat objek apa ini sebagai acuan ini jaraknya seperti ini kasih tanda nah, nanti tiga bulan dia suruh di situ suruh lihat atau waktu kita ajak dia main keluar nah ada rambu-rambu nah, jadi 120 meter kita lihat waktu itu apa itu rambunya Oh jalan ini, orang punya hurufnya ini, oh bisa. Hmm. Itu tiga bulan nah, kita caca lagi di sana kan sambil main kan, nggak, nggak terlalu tegang. Ya, apa apa tulisannya? Oh dia nggak tahu, atau dia mau, mau mendekat supaya bisa melihat. Nah itu tanda-tanda berarti waktunya hmm. untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kacamatanya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terima kasih sekali, Pak Sukur, sangat membantu ini. Sama-sama, Mbak Ita. <laughs> ya, oke, okay. Ibu Muda nih. Ya, waduh, masih punya sekecil-kecil nih luar biasa. Eh, uh, Mbak Ita, makasih sudah hadir di sini ya. Sama sekali ya, terima kasih Tidak sekali Pak Rahmat. <laughs> Apa dengan ini? Apa, <laughs> sukses terus ya, Mbak Ita. Amin terima kasih. Semoga Munas APKPI besok juga bisa sukses dan berjalan lancar ya. Amin amin. Amin. Amin. Ya, makasih Mbak Ita. Baik, kalau seandainya masih ada pertanyaan lagi mungkin kalau tidak ada saya rasa memang waktunya sudah pas kita saat ini sudah eh, kurang lebih eh, dua jam kebersamaan kita di sini. Uh, kalau masih ada pertanyaan satu lagi sih. Oke, okay. <laughs> baik. Ya, saya rasa uh, kita cukup hari ini, Pak Suko. Apa yang sudah disampaikan luar biasa, sangat bermanfaat buat kita semua. Uh, tentunya uh. kami tadi melihat hadir di sini Pak Eko Gunarto, Pak Eko. Seandainya masih ada di sini, mungkin berkenan menyampaikan sesuatu, Pak. Oke, okay, saya coba lihat Pak Eko. Saya lihat tadi. Oke, okay, Pak Eko masih ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak? Pak Eko? Waduh, nampaknya uh, kurang terkopi. Beliau masih mute dengan audio dan videonya. Oke, okay. uh, baik Pak, e Pak Suko sebelum uh, kita apa ya istilahnya me menyelesaikan agenda S3 ini tentunya Pak Suko ingin menyampaikan eh, closing remarknya Pak dari kesimpulan apa yang disampaikan oleh Pak Eko eh, Pak, Pak Suko eh, sampai saat ini kami persilakan Pak, Pak Suko sebagai penutup saya tetap untuk menganjurkan kepada kita semua terapkan disiplin dengan melakukan 20-20-20 lakukan pemeriksaan hmm. mata secara rutin minimal setahun hmm. sekali terima kasih oke okay. cukup itu Pak Suko? cukup Pak Ramad pesannya? Ya, pesannya mana, cukup disiplin, dan... disiplin uh -huh. lakukan 20-20-20 dan lakukan pemeriksaan mata secara rutin minim setahun sekali oke okay, baik terima kasih luar biasa Makasih, Pak Suko, atas sharingnya di kesempatan hari ini. Tentunya, ini ilmu yang sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Sesuatu yang selama ini merupakan bagian dari anggota tubuh kita yang kadang-kadang kita sia-siakan, kita abaikan, tapi ini memegang kunci yang sangat luar biasa terhadap kehidupan kita, dengan mata kita bisa melihat keindahan dunia, ya, dengan mata kita bisa melihat. Uh, segala sesuatunya lebih indah tentunya. Jadi mari kita jaga bersama-sama. Dan uh, saya rasa ini akhir daripada S3 ini terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan hari ini dari Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia uh, membawa manfaat uh, untuk kita semua. Ya, kurang lebihnya dari kami penyelenggara mohon maaf Wabila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.